Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah berada di alun-alun Bondowoso ya, guys. Tadi di sana kita sempat kehabisan baterai jadi kita irit baterai. Kita tidak rekam lagi. Kita rencana memang untuk merekam video kita di alun-alun Bondowoso, guys. Nanti di sini kita akan naik andong, guys. Andongnya cukup keren, guys. Andongnya cukup keren nah ini penampakan andongnya guys. Kita na nanti akan naik ini guys. Kita naik ini guys. Naik andong guys. Ada yang tertarik untuk naik andong guys? Nah, ini kudanya guys. Yes. Oke, nanti kita naik kandong. Naik kandong. Naik kandong. Kudanya sudah standby, guys. Tinggal pilih, guys. Kita naik kuda yang ini, guys, ya. Berapa, Mas? Ya, Mas. Berapa? Satu kali, tiga puluh, dua kali, empat puluh kita sekarang sudah naik andong guys. Jadi di sini tarifnya kalau satu kali putaran 30 kalau dua kali putaran 40 guys. Nah kita sudah mulai jalan guys. Mau <tune> putar Dua kali boleh. Ada oh, ada diskon ini mah Kita upload di YouTube soalnya ini ya. <tune> <tune> oke okay, guys. Kali ini kita naik Andong di Alun-Alun Bondowoso Woo. Asik guys Asik guys Nah itu di depan kita ada Icon Alun-Alun Bondowoso ya guys Rupa gerbong maut Yang menggambarkan Tentang perjuara, perjuangan rakyat-rakyat Bondowoso Pada zaman Belanda guys Okay. Ini saya ditemui oleh kakak Bidia Dan juga yang di depan ini baru pulang sekolah ya guys ya Kakak Dian Dedek-dedek gemus ya guys ya <laughs> Oke okay. uh. Ada naganya di atas guys Ada naganya guys Ada naganya guys Kita subscribe dulu lupa like, komen, subscribe. yang keras jangan lupa like comment and subscribe di depan kita juga ada adong yang lagi jalan guys ya sebelumnya kami mohon dukungan pada kalian jangan lupa like comment dan subscribe guys agar channel kami tetap berkembang dan kami tetap bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik buat anda guys uh. Udahnya lagi lari guys Kebetulan yang naik ini lagi Besar-besarnya semua ya guys <laughs> Ini juga gembul guys Ini juga gembul guys Oke okay. Seru banget naik kato guys lagi kami mohon dukungan kepada anda jangan lupa like comment dan subscribe guys dan jangan di skip videonya guys ya sebagai dukungan kalian kepada channel kami mudah-mudahan channel kami tetap berhubungan guys oke okay. kita dua kali putaran jadi kalau satu putaran itu 30 ya mas ya tarifnya mas ya, ya 30. kalau dua kali itu 40 mas ya udah ya. ada promo ini mas ya nah, nah, nah. <laughs> ini Andong ini sudah mulai sejak tahun kapan mas? diperbolehkan datang 2003 atau 2004? 2003 sudah ada ya di alun-alun ya. Bondowoso mas ya? sudah dibuka untuk umum mas ya? yaa hebat Bondowoso hebat keren keren keren keren keren keren itu bunda, dadah nada. itu bunda, itu bunda dadah keren guys keren guys, keren top dah, top pokoknya dah kapan lagi kita bisa merasakan transportasi umum yaitu yang tradisional seperti ini guys di era tahun 2022 transportasi ini sudah tidak boleh berlaku, berjalan guys ya sudah tidak boleh beroperasi cuman di Bondowoso ini tetap dilestarikan sebagai warna wisata untuk wisatawan yang berkunjung di alun-alun Bondowoso ini guys hmm, mantap guys ini masnya dengan siapa namanya mas? eno mas? Mas Eno, jadi kalau kalian ada di alun-alun Bondowoso bisa langsung menemui Mas Eno, guys. Di sini eh, Pak kusirnya namanya Mas Eno, jadi kalau mau naik andong bisa langsung menemui Mas Eno. Penumpangnya kali ini big size semua, guys. Big size. <tilice> Kasihan kudanya sih. Sihat-sihat terus ya kuda, biar terus. Berikan semangat buat orang-orang, guys. Uh, guys! Rame guys! Ramai, guys! Mulai dari Jember, gak ada matinya kendaraan, guys! Ramai, guys! Ramainya minta ampun, guys! Sudah maghrib guys Sudah masuk waktu, waktu maghrib Mungkin setelah ini kita langsung cabut balik ke situ Bondo guys Keren Bondo was so keren Ajib Keren Nah disini juga ada kereta guys Kereta guys Dan juga ada Tempat bermain untuk anak guys Woo. Yo semangat kuda, semangat lari kuda kejar yang di depan kerja lembur bagai kuda lagi guys, dedek-dedek kemesnya di depan guys lagi baru pulang sekolah guys ya baru pulang sekolah, ini kakak diannya lagi mau PSG ya, PKL ya, ya. PKL ke Surabaya selama 4 bulan, jadi Kakak Dian di sini mau pulang ke Situbondo dulu untuk bertemu sama orang tua Kakak ya. Nah, dari Situbondo mungkin satu malam nanti malam sudah balik besok sudah balik lagi ya Kak ya. Berangkatnya ke Surabaya jam berapa Kak? Jam 3 subuh. Jam 3 subuh hari minggunya ya. Hari Senin. Hari Senin ya jam 3 subuh Pak. Oh ya, jam 3 subuh pagi ya. Jam 3 pagi. Oke guys, ini juga di sini ada Kakak Gembul guys. Minta subscribe yang keras. Jangan lupa Oke, sudah selesai guys ya. Kudanya sudah sampai. Uh, rasanya kurang guys, rasanya kurang guys, tapi sudah waktunya sudah malam guys. Oke. Ya, sehat-sehat terus kuda ya. Sehat-sehat terus. Bisa belok kudanya. oke, turun dulu kakak Dian yuk, turun dulu pelan-pelan kakak dia turun takut apanya kakak, turun pegang kak gak apa-apa pegang kakak Dian pegang kakak Dian nah Wuh, kegemuan jadi sulit turunnya guys dia terlalu gemuk guys. Sekarang waktunya saya turun guys. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Oke, kita waktunya kita bayar. Ini kudanya guys yang kita tumpangi barusan. Jadi kita sudah selesai, waktunya bayar. Waktunya bayar, kita bayar kurang 10.000 guys. Amin. Makasih Mas ya. Mudah-mudahan laris Mas ya. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami guys ya. video dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf wabarakatuh wa lidayah wassalamu'alaikum